Sidang pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Eliezer memasuki tahap pemberian keterangan saksi Saksikan tayangan ini sampai habis, agar Anda tidak salah persepsi Kami apresiasi setinggi-tingginya, atas subscribe, like dan share-nya, karena ini membuat kami semakin eksis dalam berkarya Saksi yang pertama dihadirkan adalah asisten rumah tangga atas nama Susi pada saat digali keterangan saksi, oleh Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso memperingatkan Susi untuk berkata jujur dalam persidangan, karena saksi telah disumpah. Pada saat saksi Susi diminta untuk menjelaskan apa yang ia ketahui tentang runtutan peristiwa sebelum kematian Yosua, saksi Susi banyak memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan. Karena keterangan saksi Susi banyak berbeda dengan BAP, maka Majelis Hakim menegurnya untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahkan Majelis Hakim pun, terlihat sedikit kebingungan dengan keterangan saksi Susi tersebut, sampai bernada tinggi untuk meminta saksi Susi memberi keterangan yang sebenarnya, bahwa apabila saksi memberi keterangan yang palsu, maka Majelis Hakim dapat meminta Jaksa untuk memproses saksi yang memberikan keterangan palsu dengan ancaman 7 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Imam Santoso merasa sedikit gregetan kepada Saksi Susi, di saat semua orang yang berperkara sedang mencari dan menggali kebenaran materil, tapi Saksi Susi terlihat main-main. Kami sedang menggali kebenaran materil di sini, tapi saudara main-main, ucap Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso. Ada kejanggalan yang dinilai Majelis Hakim ketika saksi Susi memberi keterangan bahwa saksi Susi meminta tolong agar ada orang yang membantu memapah Putri Candrawati karena tergeletak di depan pintu kamar mandi. Tetapi di sisi lain, saksi Susi bercerita ada pertengkaran yang terjadi antara Kuat Maruf dengan Brigadir Yosua saat ia meminta tolong. Keterangan ini dinilai janggal oleh Majelis Hakim, karena posisi saksi Susi berada di lantai dua di dalam kamar PC, sedangkan pertengkaran yang ia maksud berada di lantai satu. Dari keterangan ini, majelis hakim meminta agar saksi Susi memberikan keterangan yang sejujurnya, sebab jika berbohong maka pidana akan bisa menjeratnya. Tampak di wajah saksi Susi yang penuh dengan ketegangan dan sepertinya dari nada dan kalimat yang keluar pun terlihat adanya satu rangkaian yang terkadang ia ingat dan terkadang ada yang terlupakan sehingga terlihat jelas di dalam persidangan bahwa saksi Susi ini tidak menjelaskan atau memberi keterangan secara terbuka dengan sebenar-benarnya banyak keterangan yang sepertinya menjadikan majelis Hakim agak sedikit keras kepada saksi Susi diantaranya berkaitan dengan siapa yang melahirkan anak Freddy Sambo dan Putri Chandrawati yang terakhir siap yang melahirkan, saudara jangan berbohong banyak bohong saudara tegas Hakim majelis Hakim kepada saksi Susi kok diam lanjut majelis siapa yang melahirkan arka majelis mengulangi pertanyaannya Bu Putri jawab saksi Susi kapan dia lahir cecar majelis bulan tiga tahun 2021 tanggal 23 jawab saksi Susi Di mana? sambung majelis Ayah tidak tahu jawab saksi Susi. Akhirnya, majelis hakim menilai bahwa jawaban saksi Susi tidak sinkron dengan jawaban sebelumnya. Saudara tahu tanggal lahirnya, tapi tidak tahu lahirnya di mana. Sambung majelis, makin terjebak saudara dengan kebohongan saudara sendiri. Itra majelis hakim. Keterangan berbeda pun masih banyak yang disampaikan oleh saksi Susi, ini yang membuat majelis hakim semakin banyak memberikan pertanyaan kepada saksi Susi. Saksi Susi merupakan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk menggali kebenaran material pada sidang atas nama terdakwa Barada Eliezer Atas peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua ini Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsiden pasal 338 KUHP Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terancam dengan pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Peristiwa ini banyak menyeret anggota kepolisian, mulai bintang satu atau Inspektur Jenderal, sampai dengan balok satu atau Barada. Mereka semua menjadi pesakitan, bahkan dipecat dari Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia. Demikian informasi ini kami sampaikan, akhirnya Anda yang menentukan. Terima kasih atas komentarnya.